Halo sahabat HoloMe Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengerjakan lab exercise di AWS Academy. Pertama-tama kita harus klik tombol Start Lab. Kemudian menunggu beberapa menit hingga siap. Ini akan mengcreate temporary AWS console account. Nah, di sini ada timer juga, teman-teman. Bisa dilihat di sini. Nanti akan start counting down. Ketika timernya habis, semua layanan akan dinonaktifkan. Jadi jika kita butuh waktu lagi, kita klik lagi tombol start lab buttonnya ini untuk meriset timernya. Nah, sekarang warnanya kuning ya teman-teman. Klik AWS. Ketika warnanya sudah hijau, nanti AWS console akan terbuka di tab baru browser kita. Seperti ini ya teman-teman. Kita masuk menggunakan temporary account. Nah, setelah selesai menggunakan, jangan lupa teman-teman klik tombol end lab button ini. Layanan yang telah dikonfigurasi akan di-terminate atau dihentikan. Kurang lebih waktunya 15 menitan sampai labnya berhenti. Dan di sini saya coba tekan tombol start labnya lagi sehingga timernya bisa uh, diriset. Seperti ini ya teman-teman proses untuk mereset timernya. Kita coba klik end lab, kemudian klik yes. Kurang lebih waktunya 15 menitan sampai lab dihentikan. Nah, kita tidak bisa memulai lab lagi sampai proses termination komplit. Lab exercise-nya dapat diulang sampai mencapai kredit limit. Kredit limit ini ada untuk setiap lab exercise. Jika kita mencapai kredit limit, maka akun kita akan dinonaktifkan dan tidak bisa satap lagi. Tapi tidak mempengaruhi lab exercise lainnya. Seharusnya cukup sih teman-teman. kredit -teman. limit ini at least dua kali lipat dari jumlah yang dibutuhkan untuk menyelesaikan lab exercise. Selamat belajar teman-teman. Terima kasih.